halo guys, ketemu lagi guys tapi ini kita lagi berdua guys Gue Rifai dan juga Asep Asep, Asep, Asep. guys jadi guys, vlog kali ini kita mau jalan-jalan jalan jalan-jalan ya, guys, kita naik motor aja guys Atoh motornya. jadi kita nanti mau jalan-jalan ke mana ya? mau ngopi lah, nyari tempat kopi yang mantep cari tempat kopi yang lah. Tempat kopi yang mantep guys, kemanakah? Tahu oh, mana? Mana ya, ada? Ya pasti cip ada ciri nya lah. <laughs> Oke okay guys, pokoknya ikutin kami ya guys. Oke, okay. so check it out. halo guys jadi sekarang kita sudah sampai di tempat kuliner nah ini namanya nama kontra ya sekarang sudah ganti kan air di belakang ada oh, berlakor oh, kita nanti mau pesen makanan yang ada di sini itu apa? Yang paling... Sambil kopi, ambil merokok ya Kita langsung aja kita lang ya, ke atas guys Kita langsung aja ke Penting kami ya guys, Yo, let's go sudah ada di dalam full up file kita tadi sudah juga tinggal tunggu panas sih panas tapi ini kawannya mau panas sih enak, enak ya. sih malam juga, ada, like hmm. ada, like <guluh> juga. Oh. dan ini juga tergolong masih baru baru ya? tahu, tahu baru setahun guys disini guys jadi ini juga recommended banget dan tempat ini juga asik juga sih ya ada buat tempat foto-foto juga dan tadi lihat kan ada robot ya robot oh, <laughs> patung ya. patung warna pink guys guys ya. yang ada di pojok-pojokan oh. ya kan ada lihat kan iya support fotonya banyak dan juga unik juga sih Gambar-gambar ini juga unik ya kan Pokoknya di sini tuh buat platform Ini kuliner terbit ya yang ada di Rawabelong belong guys Yang ada di Jakarta Barat Pokoknya kalian harus ke sini teman-teman kalian nongkrong di sini ya Oke ya. Ganteng ya guys. Ini si, ah, lagi nah, oh. <tuk> lupa. lupa Laper ya ya ya. banget. Bang. ini dari belum <tuk> <tuk> okay, ini ada pop. ini aja guys okay, guys ya. Uh, guys. terima kasih udah nonton guys. ya. Yeah.